Dari Mano asal suku Komring? Dari Mano asal suku Komering. Kalimat yang menarik untuk diulas Satu sisi Mang Dayat Ngeraso Suku Komring ada ikatan dolar dan hubungan yang kuat dengan Palembang Satu sisi ada kesamaan budaya dengan Lampung bahkan kabarnya Muasal Palembang dari Persasti Kedukan Bukit yang menyebut Minanga itu adalah nama daerah dari suku Komring. Apa benar cah itu? Video kali ini Mang Dayat akan mengulas apo asal-usul namo Komring, yang mana disebut suku Komring dan dari mano asal-usul suku Komring. Karena itu, tonton video Mang Dayat sampai habis.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 kalau kita ngomong suku Komring, pastilah kita ngomong tiga kabupaten yang didiami oleh suku Komring, yaitu Ogan Komring, Elir, Oku Timur, dan Oku Selatan. Tapi siapa sebenarnya suku Komring ini? Kalau kita kaji lebih dalam, yang dikatakan ke suku Komring adalah suku yang mendiami sepanjang pesisir Sungai Komring. Artinya, tidak bisa digeneralisasi tiga kabupaten ini secara keseluruhan adalah suku Komring. Walaupun ada di administrasi Sumatera Selatan, suku Komring ini ada kemiripan dengan bahasa, adat, dan budaya Lampung Sebagai salah satu petunjuk sejarah, suku Komring bermula Bahkan ada catatan sejarah, perang Palembang-Banten dipicu dari suku Komring ini Yang kala itu hasil bumi suku Komring dijual ke Palembang dan bukan ke Lampung Yang saat itu Lampung di bawah protektorat Banten Untuk peristiwa ini kita akan bahas di lain kesempatan Cerita kita mulai dari asal-muasal Komring. Kapan Komring disebutkan masih menjadi misteri. Di cerita-cerita masa Sriwijaya sampai Kesultanan Palembang tidak kate disebutkan Komring. Kawasan ini dulu disebut Minanga. Ini terjingok dari satu piagam perjanjian tahun 1629 dengan memakai tulisan Arab Melayu oleh Kerajaan Palembang pada masa Sidoing Kenayan mengenai tapal batas Marga Minanga. Minanga dalam bahasa Kombring atau Proto Melayu Purba berarti Muara Sungi. Karena itu banyak yang mengait ke isi prasasi kedokan bukit yang merupakan proklamasi kelahiran kota Palembang yang menyebutkan perjalanan Dabun dari Minanga Tampan Minanga di sungai Kombring ini. Memang masuk akal. Karena jaraknya juga relatif dekat. Kalau memang korelasi ini benar, artinya kawasan Minanga ini sudah ada sebelum abad ke-7. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai periodisasi yang menceritakan muasal kawasan Minanga dari Puyang Minang Ratu Demangbing, pendiri daerah Minanga. Tercatat, turun dari skala berat pada masa pemerintahan Ratu Sekurumong, kelahiran Ratu Sekumurong bertarik 999 Saka. Dari silisih periode ini, harus dilakukan penelitian lebih dalam. Dikarno ke Pasasi kedukan bukit berangkos Saka 604. Artinya lebih dulu pasasi kedukan bukit dibandingkan masa Ratu Sekurumong. Mungkin mang CBC ada info atau masukan? Silahkan komen di kolom komentar. Kato Komring mulai dipopulerkan pada masa Belanda dengan sebutan Kemering. Dari kato Kemering ini diartikan juga sebagai makhluk sakti semacam harimau jadi-jadian. Di versi lain yang beredar diambil dari nama Wai Komring atau Sungai Komring. sungi ini disebut Sungai Komring di pertemuan sungai Saka dan Selabung Duo terdapat makam puyang Komring yang disebut masyarakat makam Komring Sing. Dari sinilah disematkan nama Sungai Komring diceritake Komering berasal dari bahasa India yang berarti pinang. tapi pas Mang Dayat cek di kampus bahasa India, pinang itu bukan Komering tapi syupari bahkan kalau Mang Dayat tambahi kata juragan atau pedagang pinang, ditranslate menjadi supari yipari bahkan nama sing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti singa. asumsi Mang Dayat Komering sing ini memang nama uang bukan julukan. Dari cerita masyarakat, Kombringsing ini adalah saudagar perwakilan dagang dari India untuk perdagangan pinang. Makam Kombringsing masih ada di dekat pertemuan Sungai Selabung dan Waisaka ini di hulu kota Muara Duo sebagai awal dari Sungai Kombring. Kombring ialah suku asli yang mendiami sepanjang Sungai Komring. Sepanjang Sungai ini memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Mulai dari tanah yang subur, terdapat aneka tumbuhan dan buah-buahan yang berlimpah, banyu yang bersih, dan habitat iwak yang berlimpah, dan aliran sungi yang mengalir, menjadikan tempat yang sangat strategis. Dikisahkan terdapat tujuh puyang yang jadi nenek moyang Jolma Komering, yang berasal dari dataran tinggi Gunung Pesaji dan Seminung. Tempat berpusatnya kerajaan skala berak Lampung Barat. Secara bergantian turun menelusuri Sungai Komering, diawali dengan puyang Semendawai, yaitu Semenda yang berarti berjalan dan Way yang artinya Sungai. Jadi dengan kata asli Semenda di Way. Yang terakhir mendarat di Minanga. Tujuh puyang tersebut ialah puyang Ratu Sibubul, menurunkan marga Semendawai, menempati pangkal teluk yang agak berbukit-bukit yang kini dikenal dengan nama Gunung Batu Puyang Kaipatih Kandil yang menempati satu daratan rendah yang kemudian dinamo ke Maluwai Puyang Minak Ratu Damangbing menempati Muara dalam teluk yang kemudian dikenal dengan nama Minanga Puyang Umpusi Padang menempati padang rumput yang luas dan kemudian menempati Nyoh. pekerjaan mereka membuka padangan ini disebut dengan Madang yang kemudian dijadikan nama Kepuyangan Madang. Yang menurunkan marga Madang, tempat pertama kali mereka duduki adalah Gunung Terang, Puyang Minak Adipati. Yang konon kabarnya galak bawa peliung, yang kemudian dijadikan nama Kepuyangan Pemuka Peliung. Dari Kepuyangan inilah kelak di kemudian hari terjadi Perang Abung pada tahun 1400 Masehi. Antara dinasti Pak dari skala berat dengan orang abung Kemudian menyebar mendirikan kepuyangan baru Antara lain kepuyangan banton Yang dipimpin oleh Puyang Ratu Penghulu Dan kepuyangan Pulau Negara Yang dipimpin oleh Puyang Umpu Ratu Yang menurunkan marga Boy pemuka peliung Puyang Jatikramat Pendiri daerah bunga mayang Atau marga bunga mayang kombring Bunga mayang berasal dari nama Permaisurino Yang keluar atau datang dari bunga mayang pinang atau Peri Bunga Minang Puyang Umpu Sibalakuang Atau Puyang daya Kelompok ini awalnya menempati daerah Mahagin Yang kemudian terjadi perang abung Keturunan dari Puyang Umpu Sibalakuang Mendirikan marga-marga di daerah sekitarnya Terdiri dari marga Buai Rawan Berpusat di Mahagin Marga Buai Sandang berpusat di Negeri Batin Marga Buai Runjung berpusat di Belambangan dan beberapa marga yang masih keturunan dari marga-marga tersebut. Pecak marga Kiti, marga Lengkayap, dan lain-lain. Namo marga atau kepuyangan ini memakai namo buai atau kebuayan. Yang merupakan istilah dari wong-wong skala berak baru. Atau generasi paksipak. Yaitu generasi penerus skala berak. Setelah pengusiran wong-wong abung dari daerah Komring. Dari kepuyangan umpu Sibalakuang atau puyang daya inilah. Jika bakal syukur daya dan Jelma Daya Kepu yang awal masyarakat Kombring di sepanjang Sungai Kombring. Dari kelompok masyarakat ini terus berkembang menelusuri Sungai Kombring dan juga buka lahan yang kemudian membentuk ratusan desa di tanah Kombring. Demikianlah video Mang Dayat. Mang Dayat sadari masih banyak yang belum tersampaikan secara tuntas dalam video ini. Di video lain, Insya Allah akan kita bahas topik lebih spesifik lagi mengenai masyarakat Kombring. Kalau Mang Cek Bicek senang dengan video Mang Dayat, jangan lupa untuk like dan komennya. Share juga kalau menurut Mang Cek Bicek bermanfaat. Dukung channel Mang Dayat dengan men subscribe dan klik tanda loncengnya. Channel Mang Dayat siko, -siko channel bahasa Palembang yang membahas dakwah, sejarah, budaya, wisata dan fenomena kota Palembang dan Sumatera Selatan secara umum. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf, kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adalah senyum kita